Hai, hai, hai. Udah banyak yang tahu jika harimau masuk dalam golongan karnivora, di mana memangsa hampir semua hewan, baik besar atau kecil. Harimau umumnya berburu pada malam hari dan cenderung menghasilkan sekitar satu pembunuhan besar dalam seminggu. Kecepatan berlarinya dapat mencapai hampir 40 mil per jam, tapi hanya dalam waktu singkat, sehingga hewan ini harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Ini yang menyebabkan harimau Sumatera menyergap predator perlahan dan diam-diam mengintai mangsanya sampai siap menerkam. Kembali terjadi lagi harimau ganas yang memangsa empat ekor ternak sapi milik warga di Desa Ketangkuhan, Kecamatan Suro Aceh, Singkil. Pemilik ternak mengatakan, empat ekor sapi miliknya diterkam harimau pada Kamis kemarin. Tiga ekor sudah mati dan seekor lagi masih hidup dan sempat disembeli, kata pemilik ternak itu. Saat ini warga takut untuk pergi ke kebun lantaran khawatir, Harimau masih berada sekitaran lokasi tersebut. Padahal tanaman sawit, padi, dan sayur harus segera dipanen dan bisa dipasarkan untuk kebutuhan hidup petani di sini. Namun kini warga takut untuk turun ke kebun. Warga berharap agar pemerintah bisa segera melakukan evakuasi satwa liar tersebut yang berada sekitar 5 km dari permukiman warga agar mereka bisa segera kembali beraktivitas. Eh tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya. Kepala BKSDA mengatakan, merespon konflik warga dengan Harimau, pihaknya telah melakukan pengusiran dan menghalau satwa liar tersebut dengan meledakkan petasan berkali-kali. BKSDA juga sudah turun tangan bersama tim gabungan dan masyarakat setempat sekaligus mensosialisasikan terkait mitigasi konflik satwa liar kepada masyarakat. Lokasi ditemukannya bangkai sapi mati itu di desa Sulampi, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil. Lokasi tersebut berada sekitar 5 km dari permukiman penduduk kawasan perkebunan masyarakat di seberang sungai. Hasil di lapangan tim melihat dua ekor sapi yang sudah mati dibunuh harimau dan satu ekor anak sapi yang sudah dimakan harimau hanya tinggal sisa yaitu bagian kaki sementara seekor lagi masih sempat disembelih, kata tim BKSDA. Kepala BKSDA menyebutkan, kemungkinan penyebab harimau keluar dari hutan akibat habisnya populasi mangsa lantaran kawasan hutan hunian Satwa Liar mulai menyempit. Saat ini sebagian hutan di sana sudah beralih fungsi menjadi tanaman sawit, dan lokasi itu merupakan hutan lindung dan kawasan hutan produktif. Kejadian serupa juga terjadi, Ketika ditemukannya bangkai binatang yang diduga digigit harimau di desa Mekarsarines, kecamatan Baju Bajubang, Kabupaten Batanghari, membuat para petani takut melakukan aktivitas lagi. Diketahui, bangkai binatang tersebut milik salah satu warga desa Mekarsarines. Kejadian itu terjadi sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat, ketika peternak sapi hendak ke kebun melihat ternak sapinya lepas. Saya melihat sendiri bang, sapi saya dimakan harimau, panjang harimau itu hampir 3 meter Bang jarak pandang saya dengan harimau itu hampir 100 meter harimau itu saya lihat larinya ke barat Bang ucap pemilik sapi pemilik ternak tersebut juga mengatakan dari dinas terkait segera menindaklanjuti permasalahan ini saya berharap dari Dinas bksda provinsi cepat menindaklanjuti permasalahan ini karena warga di sini sudah tidak nyaman lagi untuk beraktivitas berkebun Ucap pemilik sapi itu.